Pengantar Kitab Hakim-Hakim Buku Hakim-Hakim berisi kisah-kisah dari suatu zaman dalam sejarah Israel sebelum bangsa itu menjadi suatu kerajaan. Itulah zaman antara pendudukan kanaan dan berdirinya kerajaan Israel. Kisah-kisah tersebut adalah mengenai hal-hal yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan bangsa. Mereka lazimnya disebut Hakim tetapi kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin militer dan bukan hakim menurut arti yang biasa. Salah seorang dari para pahlawan itu yang sangat terkenal ialah Simpson. Kisahnya terdapat dalam pasal 13-16. Ajaran utama dari buku ini ialah bahwa hanya dengan setia kepada Tuhan, umat Israel dapat bertahan terus. Tetapi, bila mereka meninggalkan Tuhan, mereka selalu mendapat kesukaran besar. Namun, dalam masa yang demikian pun Allah selalu bersedia menolong umatnya apabila mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan beribadah kepada Allah.